saya sholat sama orang mabuk di kafe terus komentarnya macam-macam macem, -macem ini. dasar kiai tidak pernah baca hadis sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari jawaban saya gampang ditempora-ditempora urusannya cangkemu betul? betul hey. Saya ngajak orang kafe itu sholat ngenteni orang mabuk. Pertanyaan saya orang mabuk, eh, kapan? Wong <SILENCIO> oh, mereka itu pangunci apa itu pangunci? Pak Gui pan <SILENCIO> <SILENCIO> Mereka berdinonya kalau botol. Kalau saya nunggu mereka tidak mabuk, baru saya ajak sholat. Pertanyaan saya sholatnya kapan? Mau oh, mereka mabuk terus. Maka ada anak kafe tanya sama saya katanya orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari Gus bagaimana dengan kami jawaban saya gampang itu hadisnya orang normal sementara kalian abnormal kalau nunggu nggak mabuk sholatnya kapan maka mereka mabuk tetap ajak sholat orang ditambah Gus orang urusan Gus dialogi kono, ngonoran yang canggamu Allahu Akbar mereka sholat mabuk Selagi Gus, ya pernah baru sholat. Allahu Akbar preman datang bawa. alamin dari jauh. Maduk, uh, bingung. Saya. Tak jawab sholatku batal. Orang tak jawab kok tantang gelut. Terus, Alrohim rahim. maduk. Akhirnya tak jawab ngopo. Dia, <SILENCIO> oh gitu, dia datang itu tak pikir nantang gelut kan saya gak pernah takut kalau soal preman macam-macam biasalah zaman dulu saya jahiliah ngurusi preman kayak gitu mau dibunuh orang kan biasa saya terakhir di Jakarta dikerubut preman 10 saya gak mundur amburiku tembok <SILENCIO> <SILENCIO> tak pikir nantang gelut ternyata opo bah aku melulu salat. halah Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min ahwali ahli dolal Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addib. Ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Amin. Asliyyil Jamal wa mambail Kamal wa mustaudail Jalal wa ala alihi wa sobihi bil huduwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayih, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh engkang estu tak takdhimi para pejabat yang berkenan hadir wabil khusus bapak wali kota didampingi sama ibu wakil wali kota beserta jajaran forkombinda kota Semarang yang saya hormati bapak ibu kaum muslimin wal muslimat korana gebere gebere kanan kiri Ketoknya anggarannya cekak <tuk> <tuk> Bapak, Ibu, kaum muslimin, wal muslimat, jamaah pengajian syiar dan syair di lapangan mboh. Oh, leboh. Leboh raya yang berbahagia. Ngabunten, saya baru landing dari Mekah tadi jam 11 terbang dari Jakarta ke Semarang jam 12 langsung saya minta dicarikan dokter karena saya sakit sakitnya trikoli trikoli kiopo ternyata tengeng <SILENCIO> jadi kok bahasannya keren banget trikoli kiopo kalau takut pak wali ku sakitnya apa tengeng lah, deso banget kok <tuh> ternyata ini saya gak bisa nengok di Mekah kemarin sampai pulang. enggak, eh, jangkepnya <tuh> telat akhirnya saya diinfus sampai tadi setengah empat dipijeti Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir Walaupun bersandarkan kepada tongkat, bapak ibu, adik-adik, coba kamu lihat, ini tongkat benda mati, ini namanya kalau di Mekah kayu khaizaron. Begitu saya masuk di bandara bawa kayu ini, polisi dan tentara Arab semuanya yang lihat, iki wangi gede, dur, gondrong, kok setruk, cangkemeng. <laughs> saya di sama polisi-polisi Mekahin gara-gara saya bawa ini. coba anda lihat ini benda mati ini kayu khaizaran ini, ini benda mati saya nggak tahu sejarahnya saya di Mekah ada orang bilang ini bagus tolong dipakai ya saya pakai ini benda mati kalau yang biasa saya pakai itu jariah dari almarhum Ki Tuh Susmono yang banyak beredar di YouTube itu Itu saya dikasih sebulan sebelum beliau mati pengajian di mana mana saya pakai maka kalau pengajian saya ada pahalanya insyaallah almarhum kiindus dapat cipratan pahalanya Yeay. maka kalau pak wali kota pengen dapat cipratan pahala dari saya ya ngasih apa gitu apa yang penarikannya tambahin <ima tau. San> matahari <San> ura-uruna Orang cerewet bro Ya Allah, selalu kubitang lemmu nih aku Orang yang gincin lemmu nih aku Ya Allah, subhanallah Gelasnya sebesar perutmu Ayo, ini Ini wale aku tak takon laba doi kandel ini kambil apa tegan ini sini kambil untuk duduk tegan ini <-tanda> letak <Lemuh>. umbe mulai silatku kerminan itu <-tanda> sepatu gaming card lemuh saya ini orang yang paling sering dibully itu satu jomblo, dua gemuk maka kalau kamu gemuk jomblo, kelar untuk lo <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ini benda mati tapi anda tahu saya pakai untuk bersandar rasanya nikmat yang pengen saya sampaikan apa bersandar kepada benda mati saja rasanya nikmat bagaimana kemudian kalau hati kita bersandar kepada Allah Jauh lebih nikmat. Saya pernah menghadiri pameran ake, pak wali kota, di Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu rame-ramenya bacan. Ada batu ake. Baru, pak. Copot, copot. Lang. hilang matamu, pakai lagi. Kajian amplas berat jelas kelangan ake, lo <SILENCIO> nigo <SILENCIO> lo iya nongol. Saya pernah lihat pameran batu ake di Taman Mini Indonesia Indah. Ada satu batu ake. Kok orang Lembo menek. Kopi teh degan, kopi panas, degan giatem, tahun b mulai hanya nganyar dulu. <laughs> Batu ake, ada tulisan Allah, waktu itu Anda tahu harganya berapa? Sampai laku 3 miliar. Benda mati, di dalamnya ada kalimat Allah harganya 3 miliar. Bagaimana kalau kemudian hati kita ada Allah di dalamnya? Berapa harganya? Tak ternilai maka siapa kemudian sekarang yang bisa mengatakan ahli maksian itu hatinya tidak ada Allah saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin bahwa pemabuk itu tidak punya Allah di dalam hatinya siapa yang berani mengatakan dan menjustifikasi bahwa PSK itu tidak punya Allah di dalam hatinya sekarang siapa yang bisa mengatakan maling itu tidak punya Allah di dalam hatinya pemabuk itu nggak punya Allah di dalam hatinya mereka dan kita sama punya sama-sama potensi Allah di dalam hatinya Cuman bedanya satu Yang satu ini terpupuk, yang satu tidak terpupuk Potensi ketuhanan di dalam hati setiap hamba itu sama Mereka punya potensi pengen kenal dengan Allah Kita juga punya potensi pengen kenal dengan Allah Tetapi kesempatannya berbeda kita tiap hari ada pengajian bisa hadir, sementara mereka tidak ada pengajian. Saya mau tanya, kalau ada orang baik dan ahli maksiat bertemu. Ini biasanya yang tidak betah siapa? Orang yang baik. Saya di pondok pengajian yang sering dihadiri sama Cak Dikin ini, saya menghadirkan 3 sampai 5 bus, Mbak-mbak PSK dari Sarkem. Saya simakkan pis. Begitu mbak-mbak PSK ini datang, fokus jamaah itu langsung berubah. Yang tadinya lihat saya langsung fokus kepada para Londe Rahimakumun. <Gülüyor> Sudah, mereka nggak lihat saya lagi. Wow, Londennya ngaji. <Gülüyor> Sehingga orang baik sama orang jelek ini, mohon maaf, egonya itu lebih besar orang baik. Saya kasih contoh. Saya baru nongkrong di kafe mau pengajian sama mbak-mbak, anak-anak dunia malam. Ya pur lah, perempuan rela selusel <SILENCIO> Kalau di Jogja namanya LC, ladies cut. Kalau di Pantura namanya PL, pemandu lagu. Atau PK, pemandu karaoke. Lalu Bandongan PK, Pak. PK. Apal? Kan aku iya ini londek. <SILENCIO> begitu kita nunggu pengajian sama mbak-mbak yang berbaju seksi itu di jalan ada rombongan pengajian lewat apa kata mbak-mbak ini mereka luar biasa ya Gus ya jam segini datang ke pengajian sementara kami berada di lembah maksiat ini orang-orang yang ada di dunia malam sementara saya pernah membersamai orang-orang yang dianggap baik sekelas Kiai lah lewat depan kafe begini apa kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang ini dasar ahli maksiat dasar pemabuk, dasar pendosa coba anda lihat orang yang dianggap jelek melihat orang baik memandang dengan kacamata kasih sayang sementara orang yang dianggap baik melihat orang ahli maksiat memandang dengan kacamata kebencian jadi ego kita itu terlalu tinggi di dalam beragama maka kemudian yang terjadi apa beda pendapat dianggap liberal beda sedikit dianggap liberal saya baru posting tadi malam Pak Kiai Said kedatangan tamu siapa Habib Umar bin Hafid, Habib Umar al Hafid dari Yaman dari Tarim. ada yang DM saya Dasar Said Agil Sirat liberal saya kadang-kadang heran yang ngomong Pak Kiai Said Agil Liberal itu mohon maaf kadang-kadang ya mohon maaf mau cokor aneh rahiswa berani mengatakan seorang Kiai yang profesor liberal Contoh lagi, begitu kita berbeda pendapat langsung mengatakan orang itu sesat Profesor Dr. Quraish Shihab. Ahli Quran, sampai bikin tafsir namanya Tafsir Al-Misbah Gara-gara beliau berfatwa jilbab soal anaknya Orang-orang yang tidak punya ilmu seperti Pak Profesor Quraish siap mengatakan Profesor Quraish siap itu sesat Padahal yang mengatakan sesat kadang-kadang mau Qurannya so yang dikatakan sesat siapa? orang yang ahli Quran Lah pola pikir seperti ini sih Indonesia sekarang berkembang maka gampang banget kita menyalahkan orang lain dikit-dikit dianggap kafir dikit-dikit dianggap salah dianggap sesat dan lain sebagainya maka begitu saya ngaji di dunia malam Tuhannya berubah bukan Allah tapi maha benar netizen dengan segala cangkemannya Saya posting pengajian di dunia malam, mbak-mbak pakaian seksi dasar kiai purno makanya pantas dimana mana-mana pakai kacamata hitam. salah salai kaca motoku Saya pakai kacamata hitam ini kan modus. Kalau ada kimcil cantik saya yang gak kelihatan. Lalu kacamata dijerigain. Saya ini pakai kacamata karena saya ngantuk, capek, mata saya lelah. Dan kalau saya buka janda langsung terkesima. <SILENCIO> Makanya saya satu dengan kacamata. Makanya kadang-kadang saya dan kalau saya pengajian janda-janda teriak, Gus tolong kacamatanya dicopot. Kueki saja janda pengen ngurung pengajian. kok pak pengen delok mataku. <SILENCIO> Maka kemudian apa? Tuhannya ini sudah berubah lagi. Yang menjadi Tuhan sekarang siapa? Ego kita, Pak kita menuhankan ego kita seolah-olah pendapat kita itu pasti benar dan pendapat orang lain itu salah makanya begitu Mas Jadi itu udah masuk Islam sekarang latihan ngaji tiap hari saya tanya berat nggak bro jadi orang Islam enggak yang berat itu apa nyinyiran orang contoh saya akan mau merubah Mas jadi tidak langsung seketikai contoh dia melihara anjing satu saat masih posting di Instagram Dia gendong anjing Dasar Dedi Korbuser masuk Islam Salah milih Kiai Anjing kok digendong Macem-macem Ada lagi yang komentar Itu anjingnya yang mana? Yang gendong apa yang digendong? Apa matamu kisah truk? <tuk> Saya tidak bisa ngatur kehidupan pribadi Dedi Korbuser Dia juga punya privasi masuk Islam kok anaknya nggak diajak itu dosanya ditanggung sama orang tuanya. Pada si Aska Korbuser anaknya Mas Dedi juga baru belajar. Ngomong sama saya. Hidayah itu bukan urusan bapak, saya urusan Tuhan loh, anak Mas Dedi. Sementara nih mengatakan apa? Dedi masuk Islam tidak bisa membawa anaknya berarti sia-sia masuk Islamnya. Lah nanti Gusti Allah dewe. <laughs> saya sholat sama orang mabuk di kafe, terus komentarnya macam-macam itu. Dasar, kiai tidak pernah baca hadis. Solatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Jawaban saya gampang. Di tompora, di urusannya cangkemu. Betul. <Sess> Kalau saya ngajak orang kafe itu sholat genteni orang mabuk, pertanyaan saya orang mabuk, eh kapan? Uang um, mereka itu pangunci.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 sementara kalian abnormal kalau nunggu nggak mabuk sholatnya kapan maka mereka mabuk tetap ajak sholat orang ditangkap Gus orang urusan Gus dialogi kini ngonoran yang cangkemmu. Allahu Akbar mereka sholat mabuk sholat di Gus ya eh, pernah baru sholat Allahu Akbar pereman datang Pak Wak dari jauh maduk. bingung saya. tak jawab salatku batal orang tak jawab kok tantang gelut terus arrohmanirrohim maduk akhirnya tak jawab dia dia ada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 Orang mabuk, tanya agamamu apa? Kelihatannya Islam, buka KTP. Oh ya saya Islam. <laughs> Ternyata setelah saya cari informasi tentang orang ini, umur 40 tahun sama sekali belum pernah sholat, tapi KTP-nya Islam. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. KTP masuk Islam. Oh ya ini pakai kopiah nu, Mas masuk Islam, nah, kopiahnya akhirnya dia saya ajak sholat, ayo sholat, eh, wujung malah nguyuh neng tembok. Oh. orang cewok malah ditutul-tutul ke tembok. yuk, yuk, yuk, yuk, jadi orang mabuk saya itu sampai apal kaya nih, orang nguyuh cewok, eh kepi, kira-kira mabuk dong, mabuk, sholat, orang nguyuh, macam ngulon. Ini kulon mana kulon kulon Saya bilang, eh. Otomatik pulon. Kiblat Ramantas. Mengapung. Oke, ke sekulangmu. Yoi, mata pengulon. Ini tanya enggak kayak gitu. Tapi, Tapi, Tapi, Tapi, Tapi, Tapi, Tapi, Tapi, Tapi, Tapi, Tapi, Lah ora dawa-dawa asu. Banget iki Gus aku yang tau ya padahal. Acang silek lumrah. Lawang wedok orang iso. Wong wedok iki lang nguyuh ki ngati ora pantes. Eh cangkemmu kandhani kowe. Wong wedok nguyuh ngadeg alah-alah. Suarane sing ra nguwati. Iya. Iya, sekilas aja gadis nih Langsung tua-tua rondo yo beda <laughs> Biawo Hati-hati ya kubur yang paling berat itu satu Orang ngutang orang bayar luruh nguyuh Ra yo Ini paling abut Eh, saya mau <laughs> Jadi rondo kayak gitu Kita rondo soalnya ibu bilang ngebas. Akhirnya sholat Pak. Di kafe di Rome gitu. Yang lain amin. Yang mabuk beda itu bertahun-tahun Bapak. saya ngopeni pengen akhirnya mereka bisa keluar. Rokokan pertama aman, rokokan kedua HP ini muni. Begitu HP ini muni diangkat, set bro c solari. Aku nasu. barangkali secara syariat saya salah ya kaya. tapi mbok yo orang itu jangan melihat caranya tapi delon hasilnya saya kasih contoh begini kadang-kadang secara syariat itu salah tapi hasilnya luar biasa contoh pernikahan Brawi Joyo Lima dengan Putri Campa itu secara syariat biasa Putri Campa itu Islam, Brawi Joyo Lima itu Hindu saya pernah diskusi ini sama Pak saya tagel siro di gedung BPNU ini kalau dilihat dari sariannya pernikahan Putri Campa dengan Brawi Joyolimo itu nggak sah beda agama. Tapi anda tahu hasil pernikahan dari Brawi Joyo limo dengan Putri Campa itu menghasilkan siapa? Raden Patah, Senggawe Ponorogo, Betorokatong. Orang-orang tapi itu lahir dari rahim yang kata orang pernikahannya tidak sah. Mungkin anggapan mereka itu benarnya jika Neng Cafeku salah secara syariat. Tapi saya juga tidak mau diselasarakan begini contohnya, sholawat kok di tempatnya orang mabuk, sholat kok di tempatnya orang mabuk, apa boleh? Kan gampang jawabannya, al ardu kulluha masjidun ilal wal -makbaroh. Semua tempat, semua bumi itu adalah tempat sujud kecuali kuburan dan toilet. jangan Jadi kalau ada sholawat dimanapun manapun selama tidak di kuburan, eh maaf, maaf kalau selawat selama tidak di haram, mavi mungkin lah, kan gak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kamu bersholawat di wc, karung iseng lagi masalah. Yang saya lakukan itu sholawat di kafe kayak besok ini saya tanggal 26 akan berangkat ke Bali dari Makassar ke Bali itu anniversary sebuah klub besar di sana mereka sudah request Gus tolong besok kami dikasih sholawat hasbirobi ya coba Mbak-mbak LC minta hasbi hasbirobi saya tanya Anda tahu dari mana kan kita lihat YouTube-nya Gus Miftah jadi itu kalau kita nunggu tamu tamunya belum datang kita lihat pengajiannya Gus Miftah kan keren neng? nunggu tamu datang sampai YouTube -an sehingga dia tahu solawat hasbi biropi tolong saya dikasih tagnya besok pas pengajian di cafe tempat kami kita akan solawatan hasbi biropi ya Allah saya langsung ngulus dodo dodo nya bojoku ya Allah <tantik> makanya kemarin saya nyesel banget ada undangan pengajian dari teman-teman sunan kuning sunan yang paling menyenangkan sedunia <tantik> Tapi saya gak bisa datang karena mereka juga butuh Allah, butuh Rasulullah. Inilah contoh.